Gimana sih rasanya dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membagikan sisi tulisnya yang terbaru lagi. Oke, jadi di sini itu prinsip-prinsip yang spesial di, di, di GPG gitu J ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video persediaan pertama ya. oke okay, lanjut ke versi yang kedua Oke, okay, lanjut ke versi yang ketiga. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keempat. Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam. 6 Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-7. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-8. Oke lanjut ke versi yang ke sembilan. Oke okay. okay, lanjut ke versi yang ke sembilan, eh, ke sepuluh. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 <Evangel painting> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12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 Oke lanjut ke preset yang kelima belas. Oke lanjut ke versi yang ke-16. Okay. Oke lanjut ke urisite yang ke tujuh belas. Oke lanjut ke episode yang ke delapan belas. Oke lanjut ke persediaan yang ke-19 <San> Oke lanjut ke persediaan yang Oke lanjut ke yang ke-20